Welcome back to our channel guys ketemu lagi dengan vlognya di jarut artini di jarut mau banget. tuh mukbang dengan emi level paling pedas guys tuh nih lihat dong warnanya udah beda banget ya guys tuh warnanya udah beda dengan sayuran guys tuh mau pake nasi guys gak pake nasi sama terong oke okay guys ya oke guys sebelumnya sebelum kita makan kita baca dulu ya. semoga para kalian yang di luar sana semoga udah makan siang jadi yang belum makan siang cepatlah makan siang ya guys atau bisa datang langsung kemari ya guys nah, sebelum itu kita baca dulu Guys. Ini level paling Dadah. <laughs> anak hmm. hmm. banget. Lalu, uh, ya guys, tapi itu nikmat guys, lain dari yang lain. Hmm, Anak -anak. Sampai jumpa Jangan lupa ya guys untuk komen Ini lupa pedes banget tuh guys Lihat ya Bumbunya ini udah paling pedes ya guys Thank uh you. -huh. Aduh. Ya kuat, lihat. Astagfirullah. Mulai kucing hitam terbang Pak. Hmm. Dan. Ini mami tuh ya. Dibabakan. Menengah, kita laka, kita acara, kita bahwa, kan? ini acara ini. siapa? Ya? ke okay. ya. Aku mai dulu kakak, Oh, ada di sini. membuat dari makanan Korea ya Allah masuk-masuk video pakai ingus meh Ini melepelnya pah beris bener ya guys, alami ya guys, beda nggak settingnya tuh. Ini paling pedas ya guys tuh. Buka ya, buka ya. ya bang. paru, 28.000. Masih, masih, masih, bang kalau <tuh> <tuh> <tuh> Guys, sampai disini dulu video ini, thank you for watching. Jangan lupa untuk like and subscribe ya dan komen guys, Komen ya, comment ya guys, dan komen ya guys. Karena ini kita akan bikin video-video menarik lainnya ya guys, ya. Dukung terus channel ini, bye abis guys. Ya, udah, disini, ya. Hah? Sampai berkah terakhir Sampai ketemu besok guys. Oke, okay. mm -hmm. bye. Hmm? <bathroom>